Pasal-pasal karet ini sering salah gunakan untuk membinakan berbagai pihak dari yang sebatas mengkritisi, bercanda atau bahkan korban. Tapi gue ngerti nih, gak cukup kita mengklasifikasikan atau ngelis pasal-pasal karet, pasti perlu bukti. Kasus baik Nuril. Bagi yang udah tahu kasus ini good for you. Bagi yang belum tahu, gue akan membiarkan seseorang menjelaskan secara singkat. Aku udah baca putus saja. Ya. Dia diteleponin oleh bosnya, dikasih tahu tentang gaya seksnya yang sangat seolah-olah jantan banget gitu loh. Ya kayak dia lah jantan gitu kan. Terus, jadi dia merasa dilecehkan ya. Dia merasa dilecehkan, dia rekam. Rekaman itu oleh temannya dilaporkan ke DPRD sama Dikti. Ya itu kan wajar dalam pembelaan. Ya Bang Khotman Paris, singkat, padat, jelas. Tapi untuk menjelaskannya lebih lanjut, berikut kronologi cita baik Nuril. Baik Nuril merupakan guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula dari tahun 2012 saat Baik Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya kepala sekolah SMA Negeri 7 Mataram, Haji Muslim. Dia disangka melakukan sexual harassment pelecehan seksual secara verbal dalam percakapan itu. Tak terima tersebar rekaman percakapan tersebut, Muslim mempolisikan Baik hingga berujung ke pengadilan. Baik Nuril didakwakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran konten yang melanggar asusila. Tapi di pengadilan tingkat pertama, baik dinyatakan bebas dan tidak terbukti atas dakwaan Undang-Undang ITE tersebut. Great, kasus selesai, kita semua bisa pulang kan? Nah, jaksa penuntut umum ternyata tidak puas dengan vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Kemudian jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan disinilah, di Mahkamah Agunglah Dalam kasasi ini, Hakim di Mahkamah Agung memfonis baik Nuril ini bersalah. Tidak semudah itu, Ferguson. Setelah terbukti bersalah di MA, Nuril kemudian mengajukan PK atau peninjauan kembali terhadap putusan MA tersebut. Dan kemudian pada 4 Juli 2019, MA menolak PK yang diajukan oleh Nuril. Kasusnya sudah selesai, bungkus, kita semua bisa pulang. media yang hadir Komisi 3 DPR menyetujui surat Presiden Jokowi terkait pemberian pertimbangan amnesti untuk baik Nuril. Persetujuan ini disepakati secara aklamasi dalam rapat pleno Komisi 3. Ternyata presiden kita baik, Ferguson. Kasus Baik Nuril ini naik turun. Seperti karir Indra Kens. <gulakan> uh, belum boleh dibahas ya? Boleh dibahas ya? Sensitive ya? Yaudah, yaudah. Kasusnya naik turun. Seperti karir Doni Salmanan. <gulakan> oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Ini sensitif. Oke, okay, baik lagi, baik lagi. Baik lagi kasus Baik Nuril. Pada 29 Juli 2019, Presiden Jokowi menandatangi keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberian amnesti bagi Baik Nuril. Dengan terbitnya amnesti ini, maka Nuril yang sebelumnya difonis Mahkamah Agung melanggar Undang-Undang ITE pada tingkat kasasi, dia bebas dari jerat hukum. Dan satu hal terpenting yang harus kalian tahu. Dalam pertimbangannya, Kpes ini menyatakan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada baik Nuril berlawanan dengan rasa keadilan. Jadi gimana? Udah cukup karet belum? Tapi kenapa Andovi kasih contoh kasus yang happy ending? Kalau kalian berpikir, kasus yang memakan waktu tujuh tahun untuk penyelesaianlah kasus yang baik maka kalian harus berkaca dan memikir sekali lagi kita harus melihat ini dari kacamata yang lain ini bukan sekedar kasus hukum apalagi buat korban ini juga mempunyai dampak sosial yang luar biasa dalam kurun waktu tujuh tahun baik Nuril dirampas hidupnya dari keluarganya dan ada juga berbagai dampak tekanan sosial dari masyarakat yang harus dia alami Oke, okay, mungkin kasus ini berakhir dengan baik karena Presiden Jokowi kasih amnesti. Tapi nggak mungkin kan Jokowi memberi amnesti kepada semua kasus seperti ini? Mungkin sih kalau Jokowi tiga periode. Oke, okay, bercanda, bercanda, bercanda, santai, santai.